Happy birthday. Semangat pagi Perkenalkan, saya Triwaluyo Dan Banjarnegara profesi Sebagai seorang pebisnis nasa sejati Bersama istri saya Kami mengucapkan Selamat ulang tahun PT. Natural Nusantara Yang ke-19 Kami bangga menjadi bagian darimu Kami bahagia Bertumbuh menjadi lebih baik Bersamamu dan denganmu kami semakin yakin esok sukses selamat selamanya. Selamat ulang tahun ke-19 untuk Munasa. Doa terbaik kami untukmu semoga semakin berjaya, semakin bermanfaat untuk seluruh umat. Amin. Satu hati, satu visi kita adaptasi, kita kolaborasi, teraih semangat. Baik.